Traff yang lagi bagus atau Hero-hero yang lagi bagus di meta-meta sekarang. Lu masih main kan berdua apa sih? Masih dong. dong. Kayaknya poinnya di high loss deh. Di high loss. Buffnya gila banget ya? Iya. Yeah. Your team ya. is lu honor? buat gue sih karena gue mantan mid laner jago. Oke. Okay. Oke. Okay. Sombong <laughs> Tetap Sombong banget. <laughs> tetep harid sih mendominasi tetap harid ya menominasi. It, yeah, hard hard Tapi kalau gue bahas hero baru si Masa. Bukan, Bukan ya? Masa. Oh engga Masa. Masa. Ya. masa. masa. Kalau Mas Ani menurut lo sih hero nya kayak gimana? Karena kalau menurut gue uh, Mas Ani agak sedikit OP banget buat di meta yang sekarang. Apalagi nyatunya sama Marsha gitu. Iya apalagi kalau lo yang main di wih makin ii, ii, gila ii. itu. Nyakarnya gila. nyakar tembok. Lo gerakin analog dikit dari fountain ke fountain tuh. Dari base ke base <laughs> pokoknya. Oke okay, disini win rate kukra, sepertinya cuma 37% ya. Kalau gameplay nya RRG sama alter ego kira-kira hero apa yang bakal mereka ambil? Lalu udah sering ketemu mereka nih, udah sering main kan? Kayaknya NRK bakal kaja sama no, Lunox priority. Kaja sama Lunox buat tak ragu, tapi udah ada Xbox duluan yang diambil. Tan ada komentar mungkin dari lo? kalau gua udah tau banget NRK pasti gak belai Xbox. Oke. Okay. Karena karena udah keluar hero nya. <laughs> nah, <laughs> enggak engga, engga. <laughs> <Gua> udah tebak. <laughs> <enggak. enggak>. Karena <laughs> ya dari histori NRK sendiri, ketika mereka pakai Xbox tuh bener-bener kayak bisa own the kicking. game. Yep. Tapi kajanya diambil sama alter ego. Kau nica iyon dan kau niler. Oke. Okay. <laughs> ini orang yeah. berisik banget deh. Ya? <laughs> nah, Bayara dilihatin kester-kester senior ini. Entar lu so, yang ngakit. Ke mana nih? Jadi gak tukeran. Lu habis penting, guys. Gua tinggal sendiri gitu. <laughs> Jangan dong, Bang. Sendiri Adek nanti. <laughs> dan seperti yang lu bilang, Helios lagi OP banget dan langsung di band sama Alterigo. Yeah. Tapi kebuka banget beberapa hero yang biasa dimainin sama Ararki juga. Legendanya Lemon bakal keluar, ya. Kayaknya enggak deh. Enggak. enggak. Masih soalnya banyak banget dilihat. Cloud dan juga Chow. Sama-sama ganteng. Sama-sama <laughs> ganteng. <laughs> iya sih. Amaluk lu ganteng mana kira-kira? Gila -kira? oh, dong. Oh, iya, salah nanya gue ya. Pasti lu bakal kayak gitu. Kayaknya gantengan kagi deh kagi. Kagi ricipin. <laughs> Tapi dari, dari beberapa hero yang udah keluar lu udah sih gak? Bentar bentar. Ini on name ngapain? Ngapain lagi? Emang begini. Pusuh-pusuh mereka. <laughs> Emang e, pos -pos -pos uh, kayak gini, so yeah, serius, so yeah, serius, jangan yeah. gitu tadi menang ya tuh, yeah. tadi menang loh yeah, mereka, sih, OP sih. lolos dari degradasi, Kalau yeah, yeah. sekarang kalah pun masih punya nyawa, yeah, cuma yeah, ketemunya yeah. bahaya nih di bawah, <laughs> ketemunya <laughs> sama onik. Oh, onik, ya. Uh -uh. jangan aja kuning ketemu kuning ntar, <laughs> bayangan disiram nanti, gak bisa bedain. Itu. itu, wih oke Hayang okay, haya yang diambil, ban, lu di mana? gua lagi dimana? mikir, lagi mikir lu. lagi mikir dong. beda ini ya kayak streaming ternyata ya. lalu nah, kan lu kan, nih kalau lu lagi streaming, nobar yang bakal lu omongin apa? oh kalau gue yang ngomongin, iya. lu bakal ngomong gimana? gua biasa baca komen sih. <laughs> <laughs> kalau lu jadi netizen lihat pikai gini yang lu omongin apa? kalau gua menurut gua dari alter ego hmm, sendiri, peak hayabusa itu terlalu cepet, terlalu cepet, benar banget. kenapa tuh? karena Hayabusa sendiri buat sekarang sih kurang mendominasi ya, kurang bisa buat diandalin banget. Untuk di update yang baru kemarin setelah beli kalau Kalau Hayabusanya ditendang misalnya nih, mis apa hero yang buat ganti Hayabusa bagusnya? Purify. <laughs> nah <laughs> nah gua sekarang gue yang nanya nih, kenapa Gatot Kaca di band RRK buat pasta? Karena gak di pick. <laughs> gak di pick. Bener dong, kalau di pick gak mungkin di iya. iya, iya. Aman kalau iya. sama aman kalau sama Bagus ya, bagus. Agus. Aman sekali jawaban-jawaban. Terus nanya jawaban, lagi kenapa MPL sekarang bersayap? Kenapa? Karena terbang, terbang. Jadi pialanya, pialanya biar keren terbang. gitu. Biar nyamperin si Oni kan, Onik katanya di langit ya, kan? Disamperin oh. Oniknya, kali ini ada juara baru oh iya. gitu, kan? Antara Mantap. juaranya bertahar tuh juara baru. Soalnya nih sang juara lagi terpelosok ke bawah kan. Kalau ntar dia kalah nih match terakhir, lawan siapapun antara dua tim ini. Ini udah kita bakalnya juara baru, benar bang. Terus kita garut kepala gitu ya kenapa dia bisa juara? Nah ini ngomong-ngomong ya. juara baru, lu lebih pengen juara baru atau juara bertahan yang ngangkat piala? Juara baru lah, juara, juara baru, baru ya, juara, juara, juara baru, bang. Kira-kira kalau juara cocoknya siapa? Ini <tuk> <tuk> gua salah nanya sebelumnya. Hahaha. Ya, udah. <tuk> <tuk> udah ada PA, <tuk> udah ada ba nya <tuk> ya. <tuk> <tuk> nggak mungkin dia jawab di luar itu. Salah nanya teman-teman gua. Tanya Marcia, coba Marcia. Lo lu lo siapa? Jangan Wah. jauh tim lu enggak lolos di sini. Iya, enggak mungkin Jangan. sih, gak mungkin. Sense juga enggak mungkin. Gak iya, enggak mungkin. Gue ya, <laughs> uh, gua, sih, gua sih. <laughs> Bener, enggak salah. Enggak salah. Karena di sini raja ya, ada raja ya. Oke. Okay. Ya kayaknya RRQ deh. RRQ hmm. angkat piala menurut lu. Iya. Kalau yang di sebelah gua kan udah pasti udah pasti kan. jawabannya hmm. RRQ. Jadi gua roller jadi roller. kompetitornya roller. aja. <laughs> Oke. Okay. DJ dan juga lanjut lagi nih. Eh nyebur dengan kontra kayaknya. Gak yes. Akai ya. doang kah? Mm, enggak juga. Tapi kalau lu yang pakai akai, ngeliat DJ PD aja kah atau Oh, gua tinggal maju, pencet kapak terus mati. <laughs> Udah sesimpel <so> itu. <laughs> sesimpel <So> itu. <laughs> Tapi kalau dari anggaplah nih tinggal nunggu pick terakhir kan. Kira-kira hmm. dari draft nih, dari draft yang bakal menang game pertama siapa? Kalau bagi gue sih yang bakal menang alter ego. alter ego, alter ego, walaupun pick terakhirnya belum keluar nih. Iya. Oke, okay. kalau dari luar aja. Kalau dari gue alter ego pick tamus, kayak. Tapi kayaknya alter ego ini leomor deh. Leomort. iya. Kalo oh gila men mantan pro player. Eh mantan, masih pro player. Lampir. <laughs> <laughs> kan gue nggak tahu lo nanti bakal lanjut pro player atau enggak kan. <laughs> jadi dua-duanya alter ego. Karena gue udah dua kali baca permainan alter ego ya dan. Oh. Okay. Berapa kali tim lu main Alter Ego? Belum, belum, belum, belum. Enggak salah gua nanya. Tadi juga bertanya Langsung celup gitu. Kena di kepala. Ini prediksi lu berdua Alter Ego yang bakal menang di game pertama dari draft Ya dari draft. Kalau gua sih RRQ sih. Dari lu RRQ. Ya. Oke. Marsha RRQ Emperor Alter Ego. betul banget. Yang kalah? Yang kalah Clean Black Shark. Nah, beliin siap boleh boleh. Tuh, boleh tuh boleh siap ya yang kalau buka baju <laughs> jangan pak ntar sensor ntar sensor A ada apa bukan baju ada bekas kayaknya ada bekas-bekas ya, sesuatu biar jadi dongki gitu kan oh biar jadi dongki wadah oh, pada salaman semua jadi kira-kira oh gue pengen lo berdua hype penonton lo minta pendukungnya rrg lo minta pendukungnya rrg boleh dari oh, lo okay. dulu pendukungnya rrg mana suaranya rame, sebagai BA ga boleh kalah rame, boleh. Boleh kalah rame. Alter ego, jangan sebut tim lo udah main iya iya benar, benar. <laughs> bandokunya alter mana suaranya wah wow, gila rame banget kan? rame banget dan bentar <laughs> lagi kita bakal <laughs> masuk di game apakah prediksi mereka berdua bakal on point atau gak aja kita bakal saksikan bersama-sama ini adalah upper bracket terakhir sebelum kita melihat match bra, uh, match terakhirnya nanti karena kita bakal tukeran ya, Hah? tukeran jadi kita ganti jadi, yang serius nih, kita, kita live aja tukerannya. Kita diusir. Mana diusir gua nih, buruan gini lu, nah. Oh, Kata, biar dia ngerasain jadi caster tuh tak, gampang apa kagak? Katanya susah jadi caster makanya iya, tiba-tiba ya. susah jadi caster gitu. Iya. <laughs> Makasih banyak untuk pasta kali ini. Dan kali ini uh, tentunya MPM Reset by Blake Shark Dan bakal dipandu oleh saya dan juga Franz Mova kali ini. Dan Bu Hai, apa? Apa kabar? Nggak baik. Oke tapi kali ini Bung Popa mungkin tidak ada favoritnya Bung Popa yang akan bertanding kali ini ya. Siapa? Yang kali ini udah dari R7 yang uh sedikit berbahaya, sudah hampir di pick-up di arah top lane Bu. Oke baru bisa duduk sebentar. Susah banget kamu tapi di arah top lane kita lihat masih mencoba dipaksa karasit. Apa-apa ada first kali ini? Lihat Bung itu berhasil bertambah gak? First blood! R&D dengan momentumnya berhasil mendapatkan first blood. Tapi satu lagi juga harus pulang, siapa itu yang pulang? Finn nampaknya sementara ayah busanya dengan kuatnya doang teman-teman. ...coba melakukan pabur dari kejaran teman teman di imam Tapi kita lihat kali ini Maungzi masih dengan shadow-nya Masih bisa menghindari permainan dari seorang lemon. Tapi ref, lemon dan juga R7 sudah berada di arah toplet Mencoba hey. menjaga pergerakan dari para pemain tim. Ah, oh, oh, langsung saja dapat satu tadi tapi langsung mundur lagi ke belakang dengan coach Dibakar-bakar. Leo Murphy, masih Kamu. ada flicker, masih bisa kabur ternyata. Masih bisa kabur ini Leo Murphy di arah top lane. Serangan itu Goldfarm Brazil diamankan oleh seorang Lemon kali yes. ini. Dari seorang Maouzin enggak berhasil mendapatkan steal gold farm di arah top lane oleh Paulfa. Bodoh sekali, tapi ini kalau kayak gini terus jadi ancaman. Kenapa? Karena maouzin Kayak kurang gitu loh look damage juga farmingnya. Yes bener banget tapi lihat Finn kali ini Wee. akan uh, berhasil mendapatkan satu jungle neutral di arah bottom jungle dari RRQ. Yes Soalnya betul itu banget. itu udah ada 4100 netwon yang milik dari tim Alterigo. Bomo -bo pak, yes. kali ini dengan uh, personil yang benar-benar tertap dari regular season kali nah. ini. Tim RRQ adalah salah satu tim terkuat. Gimana menurut gue? Betul banget tapi kalau menurut aku ini lagi dalam keadaan bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena tadi leomornya aku kira. Sudah ada ulti ternyata. Tapi sebelum ini di bater, kita lihat di miss. Selly udah dengan zaman pos. Coba mendapatkan peace. Dan oh. menghasilkan peace kali ini. Selly Boy. Kanan, ref, kiri, kanan, kiri. Ref masih bisa dikejarkan. Enggak ternyata mereka gak mau lebih. Dan yes, yes ternyata Om ya, Murphy juga ketahuan oleh telur kecil kita iya di. tapi kali ini mencoba untuk dipaksa mendapatkan turtle lihat empat hero udah set up kali ini Finn udah, udah mulai baik lagi udah jadi ayam lagi dan oh ternyata Raymond tujuh menerima saya okay, sius kalau si bisa mendapatkan lemon tapi tidak bisa lemon masih bisa berhasil mendapatkan dua! <tuk> oh langsung ini sudah dapat satu RRG oh, mendapatkan dua tapi turtle nya tidak akan diambil Jelly Boy terdekat stun Wildbagon hilang juga dari map sementara ini tidak akan ada lagi lanjutan dari Altergyu ataupun RRQ. Tiga hero sudah diamankan oleh tim RRQ kali ini. Dari tim Altergyu yang berhasil men ke arah Turtle, Tapi malah mereka yang harus kehilangan playernya. Sekarang itu Rimichi masih bisa survive dari bottomland. dan Lemon harus berhati-hati. Rimichi adalah salah satu hero yang bakal mengejar Lemon sampai ke belakang sana. Pokok. Betul banget tapi tadi kalau kita lihat di replay kayak Lemonnya gak bisa tertangkap begitu aja. Nah. Ada Digi, ada Finn yang menjaga dengan ketat di belakang sana. Ditambah lagi rep. Udah punya The Way of Dragon kali ini, oh. batal bisa ngambil hero dari tim Alter Ego. lihat baru ada Warrior boost dan sedangkan dari tim Alter Ego juga baru punya sepatu. Sebentar kita, kita lihat di atas golbafnya buffnya, akan gak dicuri oleh Maungzi. Karena kali ini Lemon mencoba mengutakan, mendapatkan gol buff. Tapi Maungzi buat shadow ke belakang, mundur dia tapi Akai nya lihat. langsung ditelan oleh RRQ. Akai nya sudah diamankan di arah top lane kali ini, RRQ. benar-benar paham permainan tim Alter Ego. Kayaknya Alter Ego dibungkam kali ini, di match pertama. Yes. Maungzi nggak dibolehin main bukan apa sedangkan itu Casey. Ini berbahaya, kenapa? Dia bisa dipikok. Kalau Cassius kelihatan oleh seorang Ayo. ref, dia bakal the way of Ini di dia Cassius. ref langsung membuka bus yang ada di area turtle. Langsung kelihatan tadi, Cassius. Ya. Kalau menurut aku sih karena ada digi ini jadi susah banget untuk kayak busanya kemana-mana dan gak ke api. Kita lihat pinnya, mulai digangguin oleh Leo Murphy kali ini. Yes, tapi kita lihat di arah bottom line mencoba one oh. by one by one Gak ada mirror image, masih ada. Kita lihat IG sedangkan, Leo Murphy mencoba, masak pin. Ada sama board, tapi Leo no Murphy menambahkan suara kali ini Dari! pulang, debes besar, masih dan LRQ masih bisa berhasil mendapatkan poin Kira hari yes. itu Sally poin kita lihat tidak berhasil mendapatkan seorang lemon setetes darah terakhir. Pokoknya. Udah ditarik-tarik ke arah belakang, masih bisa kabur lemonnya. Dan bahkan RRQ mendapatkan satu buah kill yang sangat optimal Tapi Tartolnya bakal dicuri oleh AE tanpa adanya perlawanan dari RRQ. Ya yes, banget tapi kali ini Cassius berhasil menemukan LRQ. Oh, LRQ gak jadi recall dan lemon, udah balik lagi. Lihat, kabarnya yes. udah full lagi. dan Sin masih mencapai untuk memasak, mendapatkan arah bottom line dan Finn akan datang membantu seorang Sin. Yes, sin dan Finn jadi Sin-Finn kali ini Bung Hova ya. Bisa begitu Sin-Finn tapi kita liat beratnya. langsung ke arah Leomot. Rimici tidak berhasil di-kill tapi paling tidak seorang Sin berhasil kabur juga. Tapi kali ini kalau misalnya Rimici masuk dia bakal bisa di-tankin sama Finn. Reck Reck berhasil di Reck! Belum berhasil pasti bisa di-dari, sama-sama dikeluarkan diamankan di arah. Jungle kali ini, Celiboy berhasil mengamankan seorang ref Rere. pertukaran yang tidak adil kali ini. Serangan itu Lemon masih mencoba untuk mendapatkan buff yang sudah diamankan oleh seorang L 7 kali ini. Posisi ya, tapi itu ref bagus banget move-nya dia langsung subuh dan juga memaksa untuk Celiboy menggunakan zaman force ya. dimana sebenarnya nggak butuh zaman force banget sih harusnya ya. Yes, tapi tidak kena sekir kill. Tapi mau sih kali ini mencoba untuk mendapatkan seorang F7, masih yeah. cepet dicocek. Armornya belum pecah, belum armorless. Ya ada. Insanity udah pecah armornya, apakah yang mau di -handel? Ternyata Urikan Net. Masih Ke ada flicker! Oh Tunggu my duakan! God! Dan kali ini mau dikejar kalian mau sih, apakah dikejar masih ada loh R7 yang masih bersembunyi. Yes, benar banget R7 kali ini nggak mau pulang, mau maunya goyang. tentunya. Mau sih juga masih mencoba memperhatikan, lihat health bar dibakar terus. Mau sih kalau selalu seperti ini dia bakal bisa di-take-down. bakal diincar kali yes, ini oleh dua pemain game kali ini berhasil mengamankan top target dari ultrakil. Oh. Sedangkan ini sudah ada masih ada langsung shadow kill. Tidak berhasil menambahkan R7. Hanya armor yang pecah. Lihat Lemon di arah oh, air ini dia! Lihatlah, Mondi Aramat! Lihatlah, Mondi Aramat! Lihatlah, Mondi Aramat! Lihatlah, Mondi teman Lihatlah, Mondi Aramat! Lihatlah, Mondi Aramat! Lihatlah, Mondi Aramat! Lihatlah, Mondi Aramat! Permainan oh. cukup baik kali dari R7. Mau sih gak menyerang. Dua hero di arah top lane. Berhasil ditahan oleh R7. Itu dua lawan satu. Dan kali ini Mauzinya akan dibakarkan. Gak ternyata. ternyata. Masih gak. ada do untuk lari belakang. Sementara yes. ini tartarannya akan dipaksa oleh Alter Ego. Yes, pada banget. itu di arah patah melihat scene-nya. Dibakarkan. Bebas, tapi masih ada. Lihat dari Seliboy. Seliboy mengarah ke arah R7. Tapi di web terkenal juga seorang Seliboy. Sedangkan itu Mau Kita lihat masih ada oh. seno. Si Sedangkan itu masih mau lagi lebih tapi lemon berhasil kabur, di adjustmentnya tidak konek ke arah lemon. Hanya mendapatkan satu saja dari RRQ kali ini. Lalu kita lihat pemainnya dari mauzi langsung mendapatkan buff di arah topen. Network yang dimiliki Alterigo 20.000 ribu, meskipun dia kalah 3 poin tapi networknya bisa sama oleh tim RRQ. Yes, ini adalah replay yang dibawa tadi, langsung dihabisin dan langsung pindah ke atas. Dimana akhirnya ditelan oleh damage dari RRQ sendiri. Kebakar tak, yes. Nah, ini reff yang lihat mauzi gak bisa kabur kali ini, ya, tapi sab. masih ada satu yang berhasil diamankan oleh mau mauzi. sudah udah untas. ada rep bawa kemana yes. mau sih kali ini langsung dari fraget tapi masih bisa dihindari ada Shadow no kill serangan itu mau oh, Shadow Shadow masih bisa dihindari dikoncek kiri kanan depan belakang dan berhasil menghindari permainan dari tim RRQ dari toplet ya sementara di bawahnya bakal dipukul sama teman-teman dari Alter Ego R7 mencoba melakukan defensif tapi di atas masih ngeputar saja dari RRQ sementara last tadi itu dikeluarkan tidak buat FPS kali ini dan Murphy masih bisa dihindari oleh RC oh, dengan blinker lihat di arah toplet tim RRQ Kepangang. juga bebas Oh, mulai dipanggil Mas Leo, Mas Leo, Mas masih Mas Leo, Mas Leo, Mas Leo, Mas Leo, Mas Leo, Mas Leo, Mas Leo, Mas Leo, Permainan dari tim Araki dan juga Alterigo sama-sama kuat dari keduanya. Malah tim Araki juga berhasil mendapatkan tier kedua top taret dari tim Alterigo. Yes kok betul banget digangguin sama Leomar kalau nggak salah. Tapi yes. kalau kita melihatnya, mau maunya mulai farming lagi. Udah tanpa bebas. ada, iya tanpa ada gangguan. Aku setuju banget ini memulai bahaya. Sementara R7 melakukan rotasi karena mungkin Kimi sudah melakukan tugasnya. Yes. Dua tar di lain bawah sudah kosong sekarang. Tapi tinggal ini, gimana lotnya. No, siapa no, yang dapat? So. Ini dia penentuan untuk round pertama kita. Sudah lihat Vinya kali ini langsung mengeluarkan aja jadi tapi masih ada Leo Murphy di arah sana. Lemon yang dituju Selly Boy dengan Rizing Taman Project. Kali ini dua set Leo dan harus set dump kali Boy. Lucky for triple kill triple dan, dan apakah -apa benar ada Vinya kali ini. Dalam bayangan Selly Boy. Selly Boy. Media. Oh my lord. Sudah dari kejar dari depan ke belakang lort-nya. Yes, dengan betul -betul. chronodesknya dia berhasil menggapai rave. Gimana Manny yang dia ambil? Lihat Manny yang merasa mengaseli Boy, The Miracle Boy kali ini. Selain Lenturi Michi, langsung mengamankan arah Midland. Dia mencoba untuk melakukan Clearing Midland. Oh, Luar biasa ini dia time journey-nya mengamankan Lemon, tapi Lemon langsung disantap lagi sama Jelly Boy. Begitulah Lemonnya kelihatan di mana posisinya Jelly Boy. Menggapai dia dengan chronodesk. Memang ada tambahan force yang sebenarnya Posisinya tersembunyi, jadi gak ketahuan yes. sama erartu. Yes, bener banget. Boy gak peduli apapun yang terjadi. Lemon ini tuju dan Lemon di take down kali ini. Yes, Lord betul. juga sudah diamankan oleh tim Alter Ego. Lihat, Aduh, Lord berjalan dengan sangat benar-benar Ini gila banget sih. lepas, Chely Boy-nya mengamuk. Gue kayak ngeliat dua core dari Alter Ego. benar benar luar biasa sekali permainan melawan Rang raja. Yes, dan kali ini retribution juga berhasil mengamankan buff dari tim RRQ di Arab Atomland Bu yeah. Bapak. Ini bisa dibilang RRQ sedang kesulitan, tapi mereka masih memiliki sin, mereka masih memiliki lemon. Yes. Masih ada burst damage yang cukup besar ketika late game nanti Bu Tapi kalau kita lihat ini Maunzi mau Chaos mau Battle, artinya mau speed dan juga mungkin ada blood reduction tambahan sehingga true damage-nya kan lupa. Wih, true damage sudah pasti. Dia udah sakit banget. Yes. Kan? Tapi kita lihat kali ini tarik saja r nya mau ke belakang tapi dia masih punya immortal tapi flicker-nya sudah dikeluarkan. Kan. dan sehingga yes. bottom lane kali ini udah laku set up di area mid para tim Alterigo. Lihat langsung apa kalian yang akan masuk mau udah mulai masuk Shadow King. Dan langsung kita lihat berrakang. kali ini nggak ada hasland diamankan oleh oh, top dan top. Masuk ini ada rasa dan R7 adalah orang oh. yang kerajaan. masih ada immortality sedangkan itu ituzin enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak boleh pulang triple kill oleh seorang ini Apakah dia no game end? pertama kita. Oh, tidak Aku ada yang kedua ditarik begitu saja. Dan media wipe out lagi. Di sini, alhamdulillah berhasil mendapatkan dua kali media dan wipe out dari tim RQ. Oh my god, dua kali main